Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatur stick PS4, tapi kayaknya bukan cuma stick PS4 doang, kalian bisa pakai stick Xbox, PC, atau mungkin stick PS2, atau ya stick yang, ya yang lainnya yang bisa kalian pakai di laptop kalian, dan kalian pengen uh, mengatur di aplikasi emulator Nintendo Switch, yaitu Ryujin X, mungkin untuk uh, Yuzu mungkin nanti saya akan bikin lagi mungkin di video selanjutnya mungkin, mungkin itu juga, dan Sebenarnya untuk aplikasi emulator Nintendo Switch ini, Region X ini bisa dibilang agak gampang tapi uh, bisa dibilang gampang tapi bisa agak sedikit ribet juga gitu. Karena kalau kalian misalnya setiap exit itu kalian harus atur lagi dan sini mungkin kita akan uh, bikin cara yang lebih mudahnya gitu yang lebih gampang ya mungkin tiga kali klik lah tiga kali klik dan kalian udah bisa uh, main game dengan kontroler kalian dan cara untuk mensettingnya ya seperti biasa gitu kalian juga mungkin udah tahu kalian bisa ke option dan kalian cukup ke settings ya dan di sini kita akan ke input ya kan dan di sini untuk yang inputnya ini saya sarankan sih player satu ya kalau kalian memang cuma main sendiri atau kalian memang cuma main game single player kayak personal 5 s atau mungkin bayonetta atau ya story of season dan sebagainya gitu ya kalian cukup pilih konfigur aja gitu kan dan di sini kalian jangan lupa untuk memilih input device-nya karena kalau misalnya kalian pilih yang input device-nya ini bukan kontrol kalian walaupun di sini kalian udah atur atur dan nanti itu nggak akan kesimpan gitu jadi kalian harus ulang dan itulah yang uh, kenapa yang tadi saya bilang di awal gitu ribet gitu dan untuk input device-nya di sini, kalau kalian menggunakan uh, stick PS4, gitu ya nanti di sini akan ada tulisannya X input controller atau mungkin kalau kalian pakai stick Logitech juga sama gitu ya, yang F310 atau yang F510 ya, kalau nggak usah namanya nanti akan ada tulisan X input controller tapi kalian pastiin dulu, untuk inputnya harus X ya, harus X input jangan D input atau direct input, jangan kalian pakai yang X input controller kalian klik aja kayak gitu, dan mungkin kalau kalian bertanya, bang maksudnya gimana, kalian bisa coba untuk tonton dulu gitu ya, untuk yang video saya gitu ya, uh, mungkin video uh, setelah video ini rilis mungkin empat atau tiga video sebelumnya gitu ya jadi saya bikin uh, cara mengatasi stick PS4 yang nggak bisa dipakai dan mungkin yang full setupnya juga yang sampai bisa dipakai di emulator gitu ya nah di sini untuk buttonsnya atau mungkin tombol-tombolnya di sini kalian bisa langsung gitu ya untuk uh, mengaturnya a adalah bulat gitu ya. untuk b itu adalah x x itu adalah segitiga dan y itu adalah kotak Plus itu adalah start dan min itu adalah uh, share ya. Kalau di PS4 gitu di pad up, di pad down, uh, left dan right gitu kan. Nah di sini kita akan yang left sticknya ini yang ditekan L3 gitu dan R sticknya adalah R3. Dan untuk yang left LT atau RT gitu ya. Jadi ini adalah uh, left trigger ya kayaknya. Nggak tahu left atau right. Right itu right itu ada T-nya juga kan. Ya pokoknya ini adalah left sama right gitu kan. Nah, di sini untuk yang uh, nah, nah di sini untuk yang L stick yang left atau right gitu ya di sini kalian cukup uh, gerakin aja ke kiri dan ke kanan. Dan nanti akan ada tulisannya axis 0 gitu ya. Cuma nggak tahu juga sih kalau kalian pakai uh, udah kanan kiri apakah masih axis yang lain atau enggak gitu. Dan untuk yang up and down di sini kalian bisa ke atas dulu terus ke bawahin. Nanti akan ada muncul gitu ya untuk button -nya. Dan untuk yang eh uh, juga sama gitu ya, kanan kiri atau kiri kanan sama aja. Dan untuk yang up and downnya up and down, axis 4 gitu. Dan mungkin kalau kalian misalnya mau invert atau mau dibalikin gitu ya antara kanan kiri atau atas bawahnya, kalian bisa uh, checklist gitu untuk ininya. Dan untuk yang L di sini adalah uh, L1 dan ZL adalah L2. R adalah R1, ZR adalah R2, ya. Nah, kalau kalian save, gitu ya. Kalau kalian save dan kalian exit untuk Ryujin X-nya, dan kalian buka lagi, ini ada kemungkinan nanti ini bakal ngereset, gitu ya. Dan itu jujur, kalau kayak gitu ribet, karena kalian harus masukin lagi step yang tadi, gitu ya. Setiap kalian mau main game atau setiap kalian exit Ryujin X-nya. Nah, cara gampangnya adalah kalian bisa klik yang ada nama profile ini. Kalian bisa klik di situ, gitu ya. Dari sini kita akan uh, bikin, gitu ya, profilnya, gitu ya. Default, misalnya. Di sini kita akan add, gitu ya. Di sini kita akan add. Ya kan. Nah, di sini untuk profile ini kita bisa kasih namanya gitu ya, misalnya Switch atau mungkin uh, Xbox atau apapun itulah ya. Pokoknya disitu kita akan uh, kasih nama aja Switch gitu ya. untuk saya sih sebenarnya saya udah bikin untuk profilnya dan nanti di sini akan ada uh, tulisannya gitu ya untuk profile mana yang mau kalian pakai. Nah, kalau kalian misalnya gitu ya, misalnya yang saya maksud adalah kalau kalian misalnya uh, udah save gitu kan save gitu misalnya kalian uh, close region X nya kalian misalnya option kalian ke setting lagi dan itu tiba-tiba blank aja gitu jadi tiba-tiba kosong aja gitu misalnya kayak gini deh gitu misalnya tiba-tiba uh, di kontrol ini ini tiba-tiba unbound gitu walaupun kan udah connect tapi Nggak, nggak bisa gitu, nggak bisa dipakai sticknya karena ya kalian belum atur Jadi kalian tinggal klik aja profile dan kalian klik yang profile mana yang kalian bikin Dan setelah itu kalian klik yang load Dan nanti akan terload otomatis profile yang udah kalian bikin gitu Setelah itu kalian bisa main aja langsung gitu ya Kalian klik save gitu kan Karena jujur untuk Ryujin X ini agak sedikit ribetnya tuh dari controllernya gitu Karena kalau kalian klik misalnya ya Configure misalnya Kalian di sini kalian bisa melihat di sini nih controller satu gitu ya di sini nggak nggak ada gitu untuk x input controller jadi x input controller ini ada di controller 0 gitu sedangkan kalau kalian buka lagi region x-nya ini kemungkinan nggak akan ada di 0 bisa aja di 3 atau di 2 gitu jadi menurut saya kalau kalian ulang dari awal itu jujur ribet sih menurut saya kalau kayak gitu dan saya saranin kalian bikin profile aja sih karena di sini nya sama ya saya hapus aja gitu sini kita akan yes saja dan sini kita akan pilih yang ini dan kita akan load gitu kan, dan setelah itu kalian klik save, klik save dan udah, kalian udah bisa main uh, game Nintendo Switch kalian, gitu, di emulator Nintendo Switch Region X, gitu dan, ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, semoga jelas dan paham juga, walaupun agak sedikit, uh, apa ya, sedikit complicated, gitu, cuman ya, sebenarnya sih, simple, ya, dan ya, semoga aja kalian paham, dan uh, saya saranin juga, kalian bikin profile biar simple aja, tapi kalau kalian memang nggak mau bikin profile, dan setiap Buka game atau setiap buka Ryujin X Kalian setup lagi Ya silahkan gitu Itu terserah kalian Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye